Widi, ini guys, ini persiapan untuk sahur besok guys. Widi. Kira-kira Widi, ini, ini paha ayamnya guys. Widi. Ini rencana nanti dibikin apa ini? Bortok. Oh potong. Oh hmm. potong siap guys. Potong ikan. Halo guys, uh, oke okay. kita akan itu ya bikin uh, video uh, daily vlog ya kali ini daily vlog uh, apa namanya mereview masakan untuk sahur besok pagi ya guys ya jadi mohon maaf ya ini uh, kita udah lama nggak ngonten ya jadi mohon dimaafkan dan besok waktu spesial Ramadan ya Insya Allah kami akan bikin lagi yang spesial untuk Ramadan guys Jadi buat teman-teman jangan lupa di like, komen, dan subscribe uh, channel ini ya agar lebih berkembang lagi Nah di malam hari ini habis sholat tarawih ya Nah ini akan uh, mempersiapkan untuk bekal besok sahur guys Nah jadi gimana keseruannya? ya Jangan lupa diikuti video ini oke okay? Oke okay, guys diikuti ya jangan lupa di tombol subscribe-nya oke cek ke kemana kemana kemana ke ke pawonnya oke ke pawonnya mbah. gas dah wotitititipi mantap mantap guys ini apa ibu? bumbu lambang ya sini ya, ya. hmm. kan. ya, kan kan? <tuk> mencampur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 bodoh, dulunya Ju... bulunya... ini, yang mana? Hmm. Kan, so, ini Sudah disiapkan. Kita ke sana is. Sudah ya. Ini proses pembungkusan. Nah, <laughs> Wah oh, ini nih, ini proses di oh. tahap yang bungkusan ya. Orang oh, <laughs> Ini pembungkusan namanya. Proses pembungkusan ya. Ha, ha, ha, ha. Bahan, oh zat, masih banyak Who masih banyak guys buat buat ini guys ya setelah beberapa menit kemudian ya mungkin kurang lebih 30 menit nah ini udah daunnya daunnya udah hanu ya udah beda warna ya nah ini menandakan bahwa ini udah siap makan udah siap udah udah siap dimakan ya guys ya atau sudah masak Widis, ini ya guys kamu full cool guys Wow ini untuk persiapan sahur ya guys ya. Widih. ini botok ya botok. Uh, uh aromanya guys, bu uh, aroma kelapanya bu sini guys. Wah wow. ini ya ini udah udah penambakan udah. Wah wow, udah masak ini ya. uh, Kelapanya udah mantul, mabur mabur maru nampaknya agak putih ya tapi di sini aslinya agak kuning-kuning gitu guys oh ini. Kita coba ini guys Wah, ini ini nian ini. Hmm. Guys, Ini botok nih ini guys ya. Botok guys. Kita cobain ya guys ya. Hmm. Yes. Oh. Nah, Oke, ya ya. oh. yes. oh. kita coba ya ya. okay, yes. ya. oh. botok guys. Okay. mantap guys! Ya, bumbunya menyerap, guys. Ya, Widi. ini anu ya, agak um, apa ini Eh, uh, tulang ya, uh, bukan, bukan kulit ya, kulit. Hmm. Berapa ini? Wes. Woi, selamat. Oh. Woi. 10. Uw, 12 bungkus ya. Sudah bisa tidur. Gua 12 punggos Oke, jangan lupa di-like ya guys. Inilah uh, kondisi vlog uh, uruh. Namar jatuh kondisi vlog uh, vlog daily vlog ya di vlog uh, pasca awal ramadan gitu ya wah ini siap disantap besok pagi dan malam ini guys suarau oh. nanti kan vlog uh, sahur besok pagi guys ya oke jangan lupa like comment dan subscribe thank you guys